Jadi kita butuh comment chainset juga sehingga kita kembali ke post controller di sini di bagian show mana dia? Nih kita tambahkan chainset seperti yang kita lakukan tadi di bagian sebelumnya di comment controller. Jadi kita tambahkan di sini comment chainset sama dengan kita panggil Entries.comment, dan dia ada fungsi namanya chainset chainset ini bentuknya adalah struct ya struktur data struct jadi bentuknya seperti ini sebenarnya bisa disingkat tapi saya sengaja panjangin biar nggak terlalu bingung nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa disingkat aja comment dan karena formnya kosong karena new ya new form gitu jadi kita tinggal tambahkan parameter kosong aja di sini lalu kemudian kita kirimkan chainset-nya. comment charset adalah comment charset okay. kita cek lagi di sini apakah sudah nah kemudian errornya sudah berubah errornya adalah could not render new.html di templates comment oh salah bukan index new ya salah salah salah maaf maaf Wah kurang konsentrasi nih. Oke okay, sekarang kita coba uh, insert body, eh, insert body, insert komentar ya. Pertamax masih zaman ya sih komentar pertamax. Dan berhubung belum ada view-nya belum bisa lihat, kita lihat di database ya. Kita lihat langsung di database dengan psqL nama databasenya kita select, from comment. Apakah sudah? Yes berhasil.